Niki kalau terangkan, Daui Allah Tenggung Mati kan, Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi Sampai anak uripe kebenaran ya, maksudnya uripe resmi yang sertifikat, gue STNK, resmi lah Nak uripe resmi itu cara Allah ini ngerti bukti kebenarannya Allah Ini niki yeleng ya, sampai anak uripe halal, ya uripe sampehan halal, sah cara Allah Niku uripe sampeyan itu ngerti bukti, nak Allah itu langit langitnya Bunyi. Orang ora sekedar iman roh bukti. Ini sing disebut Allah liyah ligaman gaman halaka am Wayahya man hajjan wayah ya Allah am bainati. roh bukti kebenaran kufun nang mati, ngendikane pengiranus do mati, ono karep-karepmu nang mati-mati. Wayahya yahya man hayyan Allah am urip ya urip mergo roh bukti kebenaranane Allah Subhanahu wa taala. Ningi Kabeh Nabi diutus, itu mesti debat kusir, debat-debat sing debat sedang ilmiah Ngadepi wong yang ilmiah Itu seru pe. Pertama Fir'a itu pikirannya, kalau jenenge pangeran Itu Barang Biasa saya kenapa? Barang Benda, benda, tapi orang tidak, benda Sehingga dia takutnya -e Fir'a ketika Musa cerita, aku itu itu pangeran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 di takoi materi apa, kok kayu apa mas, malah tidak ilmiah, Musa itu ilmiah. Terus Nabi Musa yang jurus kedua, pangeranku si pangerani mbah bah, -bah itu semua pengawal Fir'aun separuh hampir separuh langsung iman mergo mereka lagi sadar Firaun lahir dari seorang manusia putune seorang mbah duyute seorang buyut Kalau padha dimane biye wae Firaun u dhewe Bapak berarti anaknya wong tua duwe mbah berarti anak putune mbah duwe buyut berarti cicitene apa? buyut Lagi dosa ada nah, Anak nek pangerane lagi lahir saiki mbabae ra nanti pangeran mergo lahir pangeran terlam ada itu terus mbabae pangerane sopo. Mikir ini, mulai viral terus terus singgung. Oh, Musaidan. Perkara ini dari sebut bantah bantahan nasiris, debat kusir kan? Faham ya. Iku pinternya nabi disebut wayahya, ya nopo, ambayi. Mulai katus minggu disebut lo terang, lo tengjengan. Zaman sampean rong sholat duha, ibu sentuh rezeki. Bareng mondok iso sholat duha, jadi rezeki kerondu duha. Lu zaman gue rong duha, ibu sentuh nopo, rezeki. Lah, ndak duka sarang arang aja, giling aku itu duk ngoning paham ya? ojo terus muter tauhid. paham ya? semua itu aturan yang ulama, kira ulama yang bantah. Wah, rata ban bantah, bula, faham. <tuk> <tuk <tangan> nah, ras tujuh apa-apa, misalnya. Teras ya tujuh go, ulam, samanya itu IHIS, ya. Tapi, nak sampean bantah gulungan, ngawur, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, tetapi aku tunggu, lo semua baca dan nonton diiku. Zaman kapan lo dikhisip Nasor? Ibuak, yos nyataane ramati ganti saya ini. Bareng dikhisip Nasor, nyongkoni sampai nggak saya ikir orang di sandet tuang nyongkoni berdua dikhisip Nasor. Lo majeran lo senyandet. Masih jiwa Nomor loro zaman ku erong dikhisip Nasor nyataane yos selamat. Tapi saat uci dikhisip Nasor nyongkoni berdua selamat di krono dikhisip Melari di dilatih, mozo gizi penasur guling gilingan nak wong tetang genan ambil obos fana gue Kota ora kok cara hukum no ora kok berlaku surut ora berlaku nopo ora kok berlaku nopo Pulau ngan di sana geng gue sereng Luang gue tenemun afrek Luang gue sereng sering hukum cicelo alim terus lo salam temblek. Tapi pulau ngan arah darani aku terus gue berko ngan alim Gak zaman aku ro ngan alim itu di rezeki nyata nih gue de pengantin saya jadi oleh tauhid berlaku nopo suruh, zaman gue kurung suke ya, ono sing seneng gue, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe terus fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, ongwe toko fluendro, gelem tapi bareng ongwe toko fluendro, akan toko fluendro, ongwe toko fluendro, lah toko fluendro, oleh toko berlaku ongwe suruh mengani pulau suwon sampaian tuham wis makome giling-gilingan senang pangeran gimono tapi namu gua tak lek tak lekan rezeki oleh raya nifa biar nopo lah rawan. Merkau tahu hit genggatan ini jangan tahu hit nak ver oniku pangeran berarti bah bahide ini tampon nopo pangeran gua pangeran ini lagi di nopo ter terlambat itu terus ver on terus singu Marane ora ono nabi kecuali Khujae mb pintar. Mergo musuh debat-debat nabo ku. Kaya Nabi Ibrahim debat mb Namrut. Pengiranan sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal lazi yuhyi wa yumi. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrut nak ngono ku aku ora Ono dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku matekni ya iso yo Ibrahim ramu mungkin ramono maksud saya ada demikian dong song bento kok nabi Tano maksud saya ada pakai ya? maksud saya ada orang isom namrud bawangi yang sekarang hidup tuh tidak kamu yang memberi nyawa anda ada ikut memberi kontribusi orang isom song bento akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke kudyah yang berbeda, gak fa'in nabwa ya bisamsi minal masri fa'tibya Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat Kalau anda Tuhan coba dari barat ke timurkan Kemudian hujahnya argumentasinya orang kafir ini run, run Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujjah Khujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu lazari tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah, karena nggak ada yang kafir, saya si harus punya kebodohan, saya si harus akut paham ya, kebodohannya pun apa? pun <tuh> akut. <tuh> <tuh> lah umat yang Nabi umat yang di selama no kebodohan apa? akut karena Imam Asyari itu tidak dipermalukan, pinter-pinter rewang tentang Tauhid itu Imam Asyari nah, periode ulama karena Indonesia, rata-rata disebut Ahli Sunnah Wal jamaah ala madzhabil pil <tip> tapi gerar raro kan asari wong di alamatendi kan gerar roh. Pokoknya umum ni macam apa asari terus wong uong anu tando ceningi asari asari. Lebih bagus bakso yuk asari, <tip> <tip> bangsa pam yuk roh asari semacam apa sebagian yuk roh sing korupsi ceningi yuk roh asari. Ini sebenarnya tapi awal-awalnya asari yuk as imam cuna itu wong top-top tasawuf, abul qasim nopo al cunai atau Imam Ghazali. Tapi Wong Indonesia yang kurang ajar Jadi pintar-pintar orang Indonesia Sampai kurang ajar ya begitu Wong orang Abdul Qadir al Jilani, Jenengnya Muhammad Tapi belinya raka rupa Barang-barang diprotes kegeden jeneng Lu jawabnya malah enak Ghazali kok kegeden malah ngomong jenengnya Muhammad jeneng. <laughs> Artinya Ghazali kok darinya kegeden malah ngomong jenengnya Muhammad, tapi mau cowoknya ngono ya, orang uang kecil, anak Abdul Qadir Jelani, ibu uang yang jenenge kegede, padahal tangganya ni jenenge Muhammad kebiasa. padahal si Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan kejuralan, kalau tapi menurut saya ini sukses, mau naik kodenya, mau apa yang belum selesai, jadi tak ngono, semua mau nubuang rumah Pulau Balai ni mana jadi semua nabi ini uti argumentasi memastikan nak tuhan Allah subhanahu wa taala disebut wakil ka hujatuna, atau inaha ibrohimano ko, narfa'u naru fa utaru jatim manasa, hujan ni ya. warai silsilah hujat, nak hujat orang ono agama ini ibes mati, bi aku meni mati, maka setiap agama mau di namun butok kali. Kepastian argumentasi Nah Allah ini kuwakidun kalah Nomor 2 Kepastian ya, kepastian nubuah hmm. lalu nubuah ini juga punya Ciri-ciri khas nubuah